Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejati. Berjumpa lagi dengan saya, Lamsadi, di sini, dan jaya. Semoga kita semua dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Ta'ala. Hari ini, saya akan ngelesi seorang anak sekitar kelas tiga, 4 SD, tentang robot uh, kendali joystick berbentuk mobil uh, dua roda seperti itu. Uh, ini penting sekali untuk anak SD Untuk memotivasi dan untuk meningkatkan kinerja otaknya Seperti itu Oke okay, apa saja komponennya Nanti membuatnya bagaimana Biar anaknya sendiri nantinya membuat Saya cuma menjelaskan komponennya saja Oke okay, lanjut Komponen yang pertama itu Dua motor DC seperti ini Ya Kurang lebih seperti ini Gearbox ya ada rodanya bisa ditarik. dipasang lagi ya. oke okay. ini di online marketplace harganya antara 20 sampai 30.000 satu begini satu set ya jadi ini 60 kurang lebih uh, kalau teman-teman menemukan yang lebih murah dari ini berarti itu rezeki teman-teman disukuri. karena ini menggunakan joystick akan dikontrol menggunakan dua saklar kanan kiri ya saklarnya nanti uh, di sini kita akan menggunakan dua apa dua saklar di sini ada tiga macam saklar enam kaki hati-hati ya yang enam kaki yang kita pakai adalah yang ada netralnya ini enam kaki juga apa, enam kaki juga cuma tidak ada netralnya jadi kanan kiri saja. Yang kita pakai adalah model dua begini, yang besar atau yang kecil seperti itu. Oke, okay, ini tiga kaki, eh, enam kaki, tiga kondisi. Satu, dua, tiga. Ya, ke kanan, ke tengah, netral, kemudian ke kiri. Tiga kondisi. Oke. Okay. Kemudian ini juga tiga kondisi, ke kanan, ke tengah. Netral, eh, ke tengah netral ke kiri, cuma ini terlalu besar ya. Ada labelnya seperti ini: on, off, on. Oke, okay. jadi yang akan kami pakai yang seperti ini. Oke, okay, teman-teman, ya. Kemudian, sebagai dayanya, kami akan menggunakan baterai seperti ini: baterai AA 4 buah, jadi di seri nanti jadi 6 volt. Oke, okay, lanjut ke prakteknya, anaknya biar yang praktek nanti di rumahnya, oke. Okay? bisa Masa. Kalau mau menguatkan bagian tangan kanan Ya, putar kanan. Ya. pas. tempel hmm. ya ya tempel yang kuat ya satunya lagi ya nice yes oke okay. tempel yang kuat seperti ini posisinya Nempel. ya ya seperti itu yuk tempel yang kuat Ayo pegang aja, gak takut Eh ini kabar yang Agak mepet, mepet, lurus Ya, ya yuk, yuk, tepel ya. Udah dah, terlanjur sudah, yuk ya. Sekarang min plusnya digabung Min plus Ya, min plus ini digabung Ini negatif, ini positif digabung Ini namanya di seri Coba digabung Di seri ini pasti enggak nyetrum soalnya ini nggak ada baterainya. Ya, diblintir dulu seperti biasa diblintir dulu ya. Artinya tenaganya akan semakin itu dong. Ini ini terus ini. Oh, disoder disolder. Nah. Hmm, pelan pelan ini. pokoknya. Hmm, ya hati-hati. Ini. Ya. Hmm. Nice, nice. Hmm, nyodernya. nggak usah takut, nggak usah terlalu berani, oke. Okay. taruh tempatnya. <tuk> kayak dulu. tarik, nah ini Aduh untuk kendali. Tarik, tarik, tarik, tarik, tarik terus, terus, terus, terus, terus, terus, pop, pop, pop, pop. oke. ya, kendalinya ya ini ya. Ah sip hmm, Ditekan lah mas Ya yeah. Ditempelkan mas Mumpung masih cair Taruh dulu Taruh. Ayo agak dipercepat Ditempelkan Seperti perintahnya tadi Agak Teman -teman. dipercepat Ada kak dipercepat kak Iya, mm -hmm. mm. bagus. Lanjut Rapi, rapikan Ya, silakan. Oh. Sebelum kering, ditempel ya. posisi yang tadi. Jangan terlalu en. lama. Di sini kan? Ditempel, ya. jangan terlalu lama di udara. Nanti kering. Mas. Yes. Tunggu. ya. Uh. Ya. Pokok, iya, pokok enggak usah takut. Kan cuma panas sedikit dong. Ya. Kak. Ya. Oh, belum. Ayo di depan. Enakan? kan? Nyala ya, berarti berhasil ya. Oke, okay, Mas. Ini kontrol motor kanan. Di pelintir, Mas. Di pelintir dulu ya, itu kontrol. Aku, aku pegang sambil pegang aja, nanti lepas ini. Ya. Eh, kan? Nah. Lepas. Sih, sih, sih, sih. Yuk, nice. Bisa? Coba, coba, coba. Nice. Coba dilepas terlebih dahulu. Apakah bisa? Oke, okay. nice, lepas. Bisa. Oke, okay, lanjut. Okay, ya. lanjut. ya? Lanjut apa? Yang juga? ini dibelintir juga, Mas. <kuh> dengan ini, dengan ini. Yang ini dulu, yang ini dulu. Melintir, yuk, melintir, melintir. Yuk, belintir. selanjutnya yang ini ditir naik oke sudah ya ah kurang lah inilah kurang ini loh kurang nanti disolder kalau sudah selesai <tuh> Jadi, okay. ada Sudah, yang satunya mas, yang satunya kebalikannya. Kebalik. Oke, okay. yang ini dulu bersebelahan. Saya si, mas, ini? Hmm. Si, si, si, si. ini ini ini. Ini begini, ya. Oke. ya. Bliter dulu, ya. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Bliter dulu, ya. Bliter, blam, blam. Sudah? belum berrapat hmm, ini sih sudah rapat banget ini Iya oke oke kalau sudah di dengan ini dengan ini ah, ini kok lepas sih si si si si, si. ini saya angkat dulu lepas lagi hmm. Oke okay, teman-teman ya, untuk rangkaiannya ini mungkin di video ini belum ada, mungkin besok-besok kalau ada kesempatan saya bahas ini ya. Yang ini mas di Devlin di kalau yeah. sudah ada produk seperti ini banyak di alkoholam Jaya dan ini, di Mas Haikal ini, uh, insya Allah akan ada deskripsinya teman-teman. Yang penting ini Mas Haikal jadi dulu teman-teman uh, berikutnya ini adalah untuk baterainya minpesnya ya. ya anak ya anak bukan mas ini sudah ada baterainya mas <kutuk> eh hey, ini. ini taruh sini roda bebasnya ini Rodanya nah, ditempel ini di ya ya ya tempel begitu ayo ditempel Yuk. Perhati-hati jangan sampai salah taruh yang rapat yang rapat <cuk appearing> Ayo kurang ke sini kurang ke sini sini. Ya. Yang rata aduh dur, dur, dur, dur. kurang kurang, kurang. kurang. Aduh, hmm, salah salah, salah. Aduh, kurang nempel mas. Aduh kok miring kok miring. Aduh, Después, lepas lepas lepas lepas hati-hati, Aduh, hati -hati, hati -hati, Aduh ya, salah. Ya. Sama ya, nah ya, gini loh. Rapatan. Nah, yuk, kita rapatkan dulu ya, oke? mas Atau ke belakang coba kan? Oke, teman, -teman Ya, ini sebelahnya berhasil, sebelahnya tidak berhasil. Ini. Ya, ini yang mati, masih ya? Sebelah kanan ini ya? ya. Ini. ini masih bisa sih. Maju duduk. ya, saklarnya bermasalah. Iya, coba matikan dulu, Mas. Loh, ya, ya, hidupkan lagi. Coba mas, majukan, majukan. Yang sebelah sini loh, ini. Nah ini, kalau ini ke sini yang saklar kiri maju maka motor kiri maju. Saklar kiri mundur, mas maka motor kiri mundur taruh tengah-tengah taruh tengah-tengah taruh tengah-tengah netral tengah-tengah oh nah ini mati. ini mati. Nah, yang sebelah kanan ini saklarnya mati, teman-teman. Nah, ini. Saya cek tadi mati ya, teman-teman ya. Berarti ada yang ini ya ada yang bermasalah. Ini nanti ya. mungkin dibahas lagi di video berikutnya, teman-teman ya. Insyaallah. Ya. Dan semoga ya. Dan ini semoga berhasil. Insya Allah nanti kalau sudah jadi apa uh, saklarnya ini ini tadi saya ukur di sini bermasalah uh, kena yang bermasalah memang tapi memang begitu ya apalagi beli online teman-teman ya, ya karena tidak ada jaminan 100% gitu. Oke. Okay. Nah, Untuk robot yang ini mungkin sekian dulu di video ini ya. Mungkin kalau eh, kami di Alkolam Jaya ada produk sejenis ini nanti akan dijelaskan lebih rinci. Ini pengenalan dulu untuk robot eh, joystick berbasis kabel ya. Masih kabel belum-belum nir kabel seperti itu. Oke Mas Ekal jangan menyerah ya tetap semangat ya. Ya pertemuan berikutnya ini bisa jalan walaupun... E, tertunda dulu mas ya karena saklarnya iya bermasalah. bermasalah saklarnya ini Mas Haikal sudah kerja keras dulu tetapi gara-gara seringnya lama ya. itu gara-gara uh -huh. sakelarnya itu Oke okay, teman-teman ya semoga yang sedikit dari kami ini bisa bermanfaat Insyaallah nanti akan kami bahas lagi yang robot seperti ini ya Mas Haikal ya Insyaallah ya Oke, okay, terima kasih. Kami akhiri. Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.